Bagi kemuliaan Allah yang Maha Kuasa dan bagi pujian kepada Santa Perawan Maria, pada Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, atas nama Uskup Roma, Bapak Suci Paulus, dan di atas nama Gereja Katolik Roma, serta untuk menghormati daftar keuskupan Agung Palembang yang telah dipercayakan kepada reksa pastoral anda kami akan di atas wajah anda valium ini. Yang telah ditetapkan di atas makam Santo Petrus, agar dapat Anda pergunakan menjadi tanda wewenang Anda sebagai uskup agung dalam wilayah provinsi gerejawi Anda. Semoga pallium ini bagi Anda menjadi lambang persatuan, tanda persekutuan dengan takhta suci. Semoga pallium ini... Jadi sebuah ikatan cinta kasih pemacu kekuatan agar pandahari kebetangan dan penampakan Allah yang agung dan pangeran para gembala Yesus Kristus, Anda bersama dengan kawanan yang dipercayakan kepada reksa pastoral Anda, memperoleh pengenang pakaian dan tanam keabadian, dan kemudian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.